Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada menemani santai sore kalian saat ini para sahabat, ya Kita tentunya awali dengan vitamin segar di sore hari ini Kita lihat Sudah terlihat persahabat ya Bunda Lesti, Papa Bilar Di acara press conference Persahabat mini gold bareng Leslar Masya Allah memakai kemeja kotak Papa Bilar Dan Bunda Lesti persahabat yang memakai jaket Levis Masya Allah semakin tentunya aura-aura terus terpancar dari ratu wajah mereka semoga hari ini diberikan kelancaran kemudahan Amin Ya robbal Alamin dan berikutnya juga bersahabat kita lihat ada momen spesial yang sangat membahagiakan sekali vitamin ketika di vlognya Leslar Entertainment saat Leslie dan Bilar mengungkapkan isi hati mereka ini ada momen romantis, persahabat ya, Papa Bilar. Ini mencubit pipinya Bunda Lesekejora. Begini aja mereka, terlihat sangat romantis banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin, Masya Allah banget. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun mr.mrs.mrbian.skor mengatakan di kalimat caption. Jodoh dunia akhirat amin ya allah Tuh, doa yang terbaik nih dipanjatkan untuk lesti dan bilar. Yang ke komentar pun banyak sekali diberikan. yakni ini dari akun Instagram Stanti Anas Marzuki underscore mengatakan di kolom komentar konten kali ini bikin neng no. katanya itu bersahabat yang maksudnya bikin nangis. Masya allah banget ya memang penuh haru. Tetapi kita selalu bahagia melihat kekiutan, keubuhan kromantisan dari Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya persahabat vitamin bahaya juga kita dapatkan dari BBL yang selalu menemani bunda dan papa Masya Allah banget ya BBL ini lagi ruas kata bunda Lesti kita lihat ekspresi nangis lucu dari BBL ya disimak di video kali ini aduh Lucu banget ya nangisnya aja menggemaskan Masya Allah BBL, semoga selalu sehat menjadi kebanggaan kedua orang tua dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. mohon ini pun diripost kembali oleh akun Leslar Andres Banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan. Ya, dari akun Kamzer 3 mengatakan. Ekspresi abang mewakili warga Konoha yang nungguin live dari jam 2 sampai jam 4 sore lo mulai juga katanya itu Masya Allah Ini ekspresi abang L ternyata mewakili warga Konoha ya <gih> Yang nunggu vitamin dari tadi Masya Allah Semoga Leslar Alvor tetap kompak, tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan kita lihat juga persahabat ada komentar lain diberikan dari akun Cinemort 78 Kenapa aku malah seneng kalau lihat abang El nangis? Maafin auntiana, aduh ini senang banget nih melihat baby El nangis. Katanya lucu banget ya, menggemaskan. Memang abang El, ini tentunya anak yang sangat luar biasa. Ponakan online nomor satu di Indonesia, luar biasa. Mudah-mudahan nama baby El juga semakin melambung tinggi, seperti nama Bunda dan papanya Amin.